Hai semuanya, kembali lagi bersama Kusuma di Australia Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik aja Nah teman-teman, di video kali ini Aku mau ngebahas bagaimana ceritanya aku bisa menjadi makeup artis di Australia Mungkin teman-teman sudah menonton video sebelumnya ya um, Tentang vlog makeup di studio aku dan juga makeup runtut Bagi teman-teman yang belum menonton Jadi nanti teman-teman bisa menonton videonya di sini Oke, okay, jadi langsung aja kita bahas karena banyak teman-teman yang penasaran, pengen banget uh, mendengar bagaimana sih cerita awalnya aku menjadi makeup artist di Australia. Nah, langsung aja sekarang kita bahas um, poin yang pertama adalah aku membahas bagaimana aku uh, menyukai makeup ya, awal mulanya. Ini aku ada buku di sini, aku catet jadi aku ngebahas poin-poinnya gitu ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu um, awalnya aku suka sama make up. Nah jadi kalau misalnya teman-teman tahu um, yang satu sekolah sama aku saat SMA, dulu tuh aku anak band, teman-teman. Jadi aku um, gitaris ya. Aku punya band saat aku SMA. Aku taruh sini fotonya, teman-teman bisa lihat. Jadi dulu tuh aku cuek banget. Jadi boro-boro pakai makeup gitu ya. Jadi benar-benar pokoknya aduh malas banget lah gitu nggak nggak make up banget. Dan akhirnya saat aku mulai kuliah ya, Aku saat mulai kuliah itu aku sudah pacaran dengan James. Jadi aku mulai kuliah itu tahun berapa ya? Um, 2011, 2012? Um, ya. Yeah. Aku lupa, pokoknya nanti aku coba hitung-hitung, aku lupa, itu sudah lama sekali ya Dan jadi aku udah mulai deh itu ya, karena udah mulai kuliah, jadi udah oke okay, pakai bedak, pakai eyeshadow ya. Waktu itu eyeshadow-nya cuma ada 3 warna dari Sari Ayu Jadi mulai bener-bener kayak cheap natural gitu Dan saat itu aku ulang tahun yang ke um, 19 tahun, kalau tidak salah ya dan um, James waktu itu ngasih surprise um, mengajak aku dan mamaku ke Singapura untuk berlibur. Nah saat itu um, temannya James, sahabatnya dia, nitip make up di Singapura karena harga make up di Singapura itu lebih murah ya daripada di Australia. Akhirnya kita ke Sephora. Dan waktu itu si James bilang ya aku nggak aku nggak ngerti nih tentang makeup tolong dong, itu kamu coba carikan ini yang dititip sama teman aku. Akhirnya kita pilih lah itu ya titipan temannya dia, blush on sama bedak. Dan James bilang, kamu gak mau ini beli make up. belilah nanti aku belikan, katanya itu. Terus aku bilang, gak ah orang aku juga gak ini ya, gak selalu pakai make up kok. Aku cuma punya eyeshadow tiga warna doang tuh udah cukup, aku bilang gitu. Terus dia bilang, gak gak gak pokoknya kamu harus beli. Masa uh, ini sih cuma beli buat temannya dia, katanya. Oke okay deh, kalau gitu aku pilih-pilih. Akhirnya -pilih. aku pilih produk dari um, NYX, dan ini yang aku beli ya, aku tampilkan di video ini. Um, yaitu ada kayak makeup kit, um, ada eyeshadow, ada blush on, ada uh, lipstick juga di situ ya, all in one. Dan akhirnya disitu aku mulai um, untuk mencoba-coba ya, mengaplikasikan um, makeup um, di wajah aku, kayak eyeshadow, full color gitu ya. Terus juga aku aplikasinya ke mama, itu juga ke teman-teman ya, just for fun. Dan situ aku udah mulai, oh, I really like it ya, aku enjoying banget gitu untuk makeup um, teman-teman, untuk make upin orang lain Karena aku mikir kayak, it's good to make people happy ya Terus uh, akhirnya disitu di tahun, sekitar tahun berapa ya, nanti aku cek karena aku ada fotonya, kumpulan foto di Instagram Dan saat itu um, Sephora Launch di Indonesia, jadi membuka tokonya di Indonesia pertama kali, yaitu di Jakarta dan akhirnya aku kesana waktu itu pas pembukaan ya Dan aku bener-bener excited banget karena akhirnya aku bisa membeli um, makeup lagi ya di Sephora Karena aku waktu itu udah mulai kayak ngumpulin gitu kan ya makeup-makeup Nah akhirnya aku datanglah itu ke Sephora dan aku bertemu dengan Pak Jun Pak Jun ini adalah Manager um, Sephora Indonesia waktu itu pas launching kita say hi dan kebetulan saat itu Sephora mencari Beauty Influencer ya Jadi Beauty Influencer ini membantu untuk mempromosikan gitu teman-teman Jadi um, kita mempromosikan produk ya um, Dan kayak mengajak gitu, menginfluence teman-teman um, gitu kan Untuk um, tertarik untuk membeli produk tersebut ya Dan cara menginfluence nya itu melalui blog, melalui uh, sosial media Dan saat itu um, aku tertarik untuk join ya, jadi ada pemilihan yang waktu itu. Dan Alhamdulillah waktu itu aku terpilih jadi salah satu Sephora beauty influencer. Dan aku berterima kasih banget sama Pak Junaidi karena um, aku diberikan kesempatan menjadi salah satu beauty influencer Sephora. Dan di situ aku mulai banget mengenal tentang skincare ya, tentang make up Jadi banyak banget pengetahuan yang aku dapatkan. Dan selain itu juga aku dapat um, ini ya, kayak di endorse gitu teman-teman dari brand-brand um, lain seperti kayak ada Revlon, ada Lancome, um, banyak banget pokoknya itu aku dikirimkan produk-produk mereka dan aku um, review di sosial media aku. Dan akhirnya disitu aku banyak banget ya makeup dan skincare dan saking banyaknya saat itu aku um, pindah ke Australia tahun 2017 itu aku bawa makeupnya ya um, aku um, punya nggak tau kayak punya cetusan gitu aku upload di tiphas mungkin nanti aku bisa temukan ya ininya fotonya postingannya aku bilang aku bawa satu koper makeup ini cita-cita untuk menjadi makeup artist di Australia itu cuman ngomong doang loh teman-teman ya nggak ada pikiran kayak benar-benar mau jadi makeup karena cuma ya yeah, cuma just for fun gitu cuman untuk upload gitu so Habis itu aku tahun 2017 pindah ke Australia Dan aku mikir karena aku sendiri ya di sini gak ada keluarga Dan kalau misalnya weekend aku gak ada kegiatan aku bingung apa ya kira-kira yang bisa menghasilkan uang gitu Dan aku mikir oh iya aku ada banyak up ya yang aku bawa di Indonesia Dan gak mungkin aku bisa pakai semua bener gak sih Dan akhirnya waktu itu aku mikir bisa gak ya aku jadi makeup artist di Australia Dan akhirnya aku kayak terpacu Kayaknya pasti bisa lah kalau misalnya orang lain bisa kenapa aku gak bisa gitu Jadinya aku mulailah itu nonton-nonton Youtube ya Untuk mengisi waktu luang makeup tutorial Terus aku cari tahu bagaimana untuk membuka bisnis di Australia Dan disitu aku jadi kayak lebih terpacu pasti aku bisa gitu Kalo misalnya orang lain bisa pasti aku bisa dan itu juga teman-teman, jadi teman-teman tuh harus um, apa ya? Positive thinking harus percaya dengan diri sendiri ya. Akhirnya aku bilang sama James waktu itu ya, "Sampai tiap hari aku bilang, 'I wanna be a makeup artist.' Do you think I can do it?" Dan dia bilang, "Just you have to try." Dia bilang, "Kamu harus coba dulu, kalau misal kamu gak coba, kamu gak bakal tahu kamu bisa apa enggak." Dan akhirnya, di situ aku udah mulai mulai oke, okay, um, let's start bisnis dan jadi aku langsung ini kan mikir apa ya nama bisnisnya untuk makeup aku ini akhirnya karena aku gak terlalu kreatif untuk mencari nama-nama gitu ya aku mikir yaudah coba kita bikin aja makeup by kusuma gitu kan dan saat itu aku langsung bikin lah ya makeup by kusuma dan saat itu aku juga mau bisnis aku jadi kalau buka bisnis di Australia itu harus uh, ini ya namanya harus didaftarkan seperti itu dan akhirnya aku mendapatkan Um, Australian Business Number Nah jadi, nanti kalau misalnya Jadi tuh bisnisnya tuh legal gitu loh teman-teman ya Dan aku juga membayar pajak Dan pajak ini sekitar Kurang lebih 25% lah ya So, abis itu aku mulailah uh, mencari-cari model Aku waktu itu saat Saat pertama kali itu aku minta tolong sepupunya James Menjadi model aku, dan ini fotonya Dan Dari situ aku posting fotonya dia ya Di Instagram, di Facebook, aku juga makeupin aku sendiri aku posting fotonya terus um, untuk cara mempromosikannya itu selain dengan Facebook dan Instagram aku juga ngefollow ya di Instagram ini tips dulu aku yang dan itu berhasil di Instagram itu aku follow um, kayak orang-orang di Barat ya cewek-cewek di Barat karena dengan harapan dengan dia lihat aku nge-follow dia dia klik um, Instagram aku dan melihat um, ini ya Uh, kerja aku itu ya postingan makeup aku mereka tertarik gitu kan jadi oh dia makeup artist nih dan nanti dia um, akan follow back aku gitu kan dan suatu saat nanti kalau memang dia butuh jasa makeup artis, dia akan kontak aku itu harapannya dan ternyata berhasil dan saat aku memulai bisnis ini di tahun akhir 2017 ya banyak sekali yang mau support selain dari pastinya orang tua suami ya teman-teman dan, dan selain itu adalah mama mertua aku yang benar-benar nge-support ya benar-benar totalitas banget karena dia juga mengizinkan aku memakai rumahnya ya waktu itu aku setting makeup itu um, di dining room di um, ruangan makan jadi makeup ini aku gelar lah itu ya di atas meja makan dan aku setting ada bangku ya my makeup chair waktu itu dan setiap hari Sabtu kadang Minggu juga kadang on weekdays itu ada klien yang datang ya dan kita kan nggak tahu ya nggak nggak kenal sama mereka gitu jadi klien datang dan aku make di um, area dining room itu jadi aku benar-benar bersyukur banget gitu punya mertua yang benar-benar ngesupport menantunya selain itu dia juga waktu itu aku belum bisa ini ya driving aku belum bisa nyetir di Australia waktu itu jadi mama mertua yang mengantar aku ke tempat lokasi wedding, karena James kerja the weekend. Jadi, ah, pokoknya benar-benar dia bersyukur banget ya, Alhamdulillah. Waktu itu juga aku, um, ini ya, mengambil makeup course tahun 2019. Sebenarnya aku udah confident walaupun tanpa adanya ini ya, um, course ini. Tapi, um, kadang kan namanya orang, -orang ya, pasti kan penasaran untuk nanya, oh kamu ada sertifikat enggak gitu, um, sertifikat makeup artist. Jadi, Aku mikir um, supaya aku lebih confident untuk menjawab kayak, oh iya aku punya gitu kan. Um, jadi waktu itu aku kursus, dan ini kursus tahun 2019. Dan dimulai dari hanya punya 1-2 klien per minggu, akhirnya sekarang Alhamdulillah aku mempunyai klien um, yang sangat banyak tiap minggunya. Setiap minggu itu pasti aku fully book ya, jadi sekitar antara 8-10 dan... Di video sebelumnya ini yang aku buat, itu aku ada 10 klien di satu hari Dan untuk tarif yang aku charge untuk klien itu, dulu saat pertama-tama memulai Aku memang memasang harga um, murah ya Karena dulu tuh tahun 2017, standar makeup itu sekitar Mungkin sekitar 70 atau 65, 65 sekitar sekitar 65 dolar, jadi sekitar 650.000 ribu Um, per orang ya, per klien tapi aku hanya memasang tarif itu 50 dolar jadi 500 ribu di saat itu karena aku mikir aku baru mulai ya jadi aku mau promosikan um, aku, bisnis aku dulu jadi aku pasang tarif agak murah jadi orang-orang tertarik ya karena teman-teman pasti tahu ya kita senang banget sama ini ya um, yang lebih murah lagi tuh promo gitu harga promo jadi waktu itu aku pasang tarif harga, uh, harga promo ya perkenalkan bisnis dan situ mulai aku um, beberapa bulan setelahnya, kayak setelah enam bulan setelah itu aku mulai menaikkan lagi dan setiap tahun aku, taik, aku naikkan lagi harganya Dan saat ini tahun 2002 tarif aku adalah $80 atau sekitar mungkin kalau sekarang dikurskan ke Indonesia itu $820.000 per klien Um, untuk standar makeup artis ya, harga tarif itu berbeda-beda pastinya di setiap kota. Kalau di Balarat itu, kalau menurut aku sekitar 90 atau 80, sekitar 90 dolar ya. Kalau di Balarat sekitar 90 dolar, untuk harga tarif standarnya ya. Tapi kenapa aku memasang lebih murah? Karena itu aku bilang, aku lebih memilih um, banyak klien ya. Sehari aku bisa um, mengerjakan 10 klien dibandingkan aku memasang tarif mahal. Tetapi aku cuma punya klien satu atau dua gitu loh. jadi aku mikir, "Gak apa-apa gitu, aku pasang tarif memang sangat um, ini ya, affordable, tapi aku mempunyai klien tuh banyak ya setiap harinya gitu." Dan itu juga pasti kan namanya kita ya, sebagai orang pengennya tuh ya, cari kalau bisa harga yang paling murah daripada harga yang mahal, bener gak? Jadi walaupun aku sudah punya ini ya, hmm. mendapatkan banyak award, tapi aku tetap menjaga. Um, harga aku, harga tarifnya itu untuk makeup sangat uh, terjangkau gitu dan tetap juga ya harus menjaga kualitas juga. Yeah. Um, aku mendapatkan banyak penghargaan juga di karir aku ini sebagai makeup artist. Contohnya ini adalah penghargaan top 5 ya, Bright Choice Award uh, sekota balala dan go Jadi aku terpilih. Menjadi lima besar makeup artis sekota Balarat dan Bendigo. Lalu yang ini yang terbaru adalah tahun 2021. Dan yang ini aku terpilih menjadi First Winner Bright Choice Award tahun 2021. Dan tahun ini, 2022, aku juga telah menjadi finalis um, dari Bright Choice Award. Nah, selain itu juga aku um, sebagai makeup artist bisa travel. Um, untuk wedding, ya, khususnya. Jadi, aku, kalau misalnya bukan untuk pernikahan, aku nggak mau untuk travel keluar karena aku mikir kalau cuman untuk travel ke tempat klien, dan klien itu cuman ada dua orang. Itu cuman buang-buang waktu gitu. Lebih baik aku kerja di rumah, ya. Kalau misalnya kerja di rumah itu kan bisa lebih cepat dan bisa mendapatkan kayak 10 klien dalam per gitu. Jadi, aku... Um, Masang ini ya, pengumuman di website aku itu bilang I'm able to travel minimum 4 um, people Jadi aku, dan itu juga untuk wedding aja Jadi aku bisa um, travel keluar ya, keluar studio um, Untuk acara pernikahan saja dan minimal bookingnya itu adalah 4 orang Jadi um, harga untuk tarif um, pernikahan itu juga beda Sama tarif yang untuk orang-orang makeup studio Kenapa alasannya berbeda? Karena saat aku travel keluar ya, yang aku bawa itu kan banyak banget ya, alat ininya, makeupnya ya kan, semua dari makeup, brush, terus juga aku membawa kursi ya, kursi lipat yang khusus makeup itu, terus juga aku juga harus membawa ring light, jadi bener-bener banyak banget yang harus aku packing, terus juga kita kan harus keluar ini ya, bensin segala macam dan waktu. Waktu untuk packingnya, untuk kita nanti set upnya di tempat lokasi Jadi itu waktu itu juga harus dihitung teman-teman Makanya harga tarifnya berbeda ya. Dan um, tarifnya berapa kalau misalnya untuk wedding Kalau aku pasang tarif saat ini adalah 110 dolar Atau sekitar juta 200 kira-kira jadi satu juta dua per orang. Nah biasanya untuk wedding itu aku bilang minimum empat orang ya. Jadi seenggaknya aku balik modal dan itu juga aku akan bilang sama mereka. Dan aku selalu bilang sama mereka kalau nanti aku akan ngecharge untuk uh, travel fee. Ya. Jadi nanti ada biaya untuk perjalanan juga. Jadi kalau misalnya um, lokasinya agak jauh, pasti harga yang aku charge itu lebih jauh ya untuk biaya perjalanannya seperti itu. So. Dan sekarang dari hasil kerja keras aku dan James ya, suami aku, kita bisa membeli rumah ya yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan. Dan aku bisa mendesain ya, makeup studio aku seperti ini. Um, dan itu benar-benar kayak membahagiakan sekali, memuaskan sekali itu. Aku bangga akhirnya dari kerja keras aku dan kerja keras suami juga, kita bisa um, membeli rumah dan juga aku mempunyai makeup studio sendiri yang benar-benar lebih nyaman ya, lebih nyaman untuk bekerja. Ya, itu dia. Banyak ngomong banget ya. Um, mudah-mudahan menjawab rasa penasaran teman-teman ya dan mudah-mudahan juga informasi yang dibagikan untuk teman-teman juga cukup. Di sini aku mau bilang ke teman-teman ya, bagi teman-teman yang pengen menjadi makeup artis atau pengen memulai bisnis kamu harus mencoba dari sekarang. You have to try it. Dan kamu harus percaya dengan diri kamu sendiri. You have to believe to yourself that you can do it. Aku selalu bilang, kalau misalnya dia bisa sukses, kenapa aku enggak? Karena kesuksesan itu pasti dimulai dari nol. Ya kan? Semuanya kita um, mendaki dari bawah sampai ke atas. Sampai mencapai kesuksesan itu. Jadi, kalau misalnya aku bisa menjadi makeup artist di Australia, Of course, you can do it, teman-teman. Dan aku punya kata-kata motivasi yang selalu aku ingat, yaitu, work hard, dream big, and never give up. Dan itu selalu aku ingat. Jadi, aku selalu bekerja keras, selalu punya mimpi besar, dan gak pernah menyerah. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!